Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Dimanapun saudara-saudara berada seperti biasa yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Dikutip dari media online demokrasi.id dengan judul Ngeri. Negara ini jadi target pertama rudal Rusia jika perang dunia ketiga pecah. Seorang anggota parlemen Rusia baru-baru memperingatkan kota mana di kawasan Uni Eropa yang akan menjadi target pertama rudal Moskow jika perang dunia ketiga pecah di kawasan itu. Andrey Gurulipov, seorang mantan wakil komandan distrik militer selatan Rusia, membuat komentar tersebut saat diskusi tentang blokade Lithuania terhadap Rusia Kaliningrad yang bertetangga melangsir dari Newsweek Senin 27 Juni 2022 Moskow mengancam akan membalas Lituania karena memperlakukan sanksi dengan melarang barang-barang dari Rusia ke Kaliningrad demikian juga sebaliknya transit atau melalui negaranya dia meningkatkan prospek menyerang wilayah Baltik dan strateginya yang mencakup mengembalikan ibu kota Lituania Vilnius kembali ke identitas sebelumnya sebagai Vilno. Dan ibu kota Estonia Tallinn kembali ke identitas sesarnya sebagai Reval. Baik Estonia dan Lituania adalah negara NATO dan impansi apapun oleh Rusia akan memicu perang dunia ketiga yang menurut Gullivov tidak akan diterima oleh Barat. Kami akan menghancurkan seluruh kelompok satelit luar angkasa musuh selama operasi udara pertama, katanya kepada program framenya Pak Kaset. Tidak ada yang akan peduli apakah mereka orang Amerika atau Inggris. Kami akan melihat mereka semua sebagai NATO, katanya. Dia juga menambahkan bahwa Rusia tidak akan mengurangi seluruh sistem pertahanan anti-rudal dan tidak akan memulai serangan dari Warsawa, Paris, atau Berlin. Yang pertama terkena serangan rudal adalah London. Tanpa diragukan lagi ancaman bagi dunia datang dari Anggol Sakhon. Katanya sambil memperingatkan bahwa Rusia akan menargetkan situs-situs penting yang akan memutus aliran listrik ke Eropa dia mengatakan bahwa Amerika Serikat harus memberitahu Eropa Barat untuk melanjutkan pertempuran dalam cuaca dingin tanpa makanan dan listrik inilah kawadah situasi mancanegara kita berdoa semoga saja tidak terjadi oh, perang yang dimaksud ini Ya karena perang itu uh, Merugikan semua rugi Tidak ada yang, uh, yang diuntungkan ya Kalau perang begini Kecuali pabrik-pabrik senjata ya pastilah akulah ya Oke bagikan videonya kawan